Kembali lagi sini bersama gue guys ya Yaitu kembali lagi di sini Gue akan ngasih info slot gacor oh, Slot gacor guys Langsung dikasih free spin Oleh rupiah 138 ya guys ya Langsung saja kita tengok Dikasih berapakah dari free spin Oleh gate of olympus ya guys ya Buat kalian semua Jangan lupa untuk selalu share Like komen sebanyak mungkin Dan di subscribe yang pastinya ya guys ya Hmm, gua cuma membawa modal lima puluh guys ya berapa spin tadi tiga spin kalau nggak salah langsung dikasih free spin guys ya langsung saja kita lihat-lihat dan kita tengok hmm cincin us cuk cincinnya kurang dua us us <tuh> masa ke ungu oke okay. cawan petir mati kau Usman Ambal lagi, Usman. Cincin paksa. Cincin paksa. Cincin paksa. Oke. Paksa apapun. Meninggoy. Meninggoy. Meninggoy. Modal 50.000. Jadi berapa? Ma. Dari 500.000 ya, guys. Ya. Ini dikasih kemenangan yang bagus-bagus oleh rupiah. 138 tiga ya, guys. Ya karena di rupiah 138 tidak pernah ingkar janji guys maka kalian langsung saja bagi depo guys ya depo guys langsung ke rupiah 138 ya guys ya oh, jangan lupa jangan lupa nyusu guys ya gua nyusu sih bukan ngopi sih tapi juga jangan lupa ututnya guys ya Oke, okay, paksa lagi Usman. Hmm, merah biru diamond-nya yuk paksa. Cancuk hmm, ta. Bentar guys Saya bales dulu guys Ini temen gua mau kesini guys Oke merah paksa Jangan pasir Jangan pasirnya gak mau turun guys ya Bentar guys gua bakar rokok dulu guys ya Bakar rokok udut udut udut dulu guys Ini langsung saja Dikasih guys ya Langsung dikasih Oleh Olympus Of Uus Nah ini gue bilang dia, Wah apalah terserah gue mau ngomong apa aja guys ya Yang penting gue dikasih kemenangan Dan free spin yang kedua oleh Cat of Olympus ya guys ya wow. Mantap kali cok. Mantap kali loh Dikasih kemenangan ya guys ya Ini total kemenangannya gue udah 700 ya guys ya 700 ya Wah Mm, kena nak cok, jangan aja Tambah lagi us, babi gak mau ditambahin lagi oleh Usman. pantek pantai mm. kasih lagi us. Nah, ada skater Usman. Usman, kalau mau ngasih skater jangan matik mm, Mati, mati, mati. Bo, oh, meninggoy, meninggoy, guys, meninggoy. Meningga co, udah cok, gua gak mau lama-lama lagi cok. Udah, udah gak mau lama-lama lagi gua Gak mau lama-lama lagi gua langsung withdraw guys ya Dan gua akan menikmati kemenangan gua hari ini guys Buat kalian semua subscriber-subscriber dan viewers Jangan lupa untuk selalu bantu dan support Support kan, support Support gua dengan cara like, klik, like, like, like, like, like, like, like, like ya Klik like dan di share-share ke teman-teman kalian semua ya guys ya Baiklah, ini gue sambil menikmati musik sensasional dari Of Olympus ya guys ya Gimana kalian, apakah tidak tercengang Buh! Dan apakah kalian tidak kepingin untuk bermain di rupiah 138 guys Tanpa banyak bacot, gue langsung mau withdraw guys ya Untuk admin rupiah 138, jangan lupa diproses withdraw dari gue ya guys ya Sekian guys Bebe, ini apa sih ngentot Buat kalian semua, terima kasih yang sudah selalu support saya. Saya pamit undur diri, dan gua mau withdraw, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.